Jelly adalah jenis makanan ringan yang terbuat dari agar-agar atau gelatin yang dicampur dengan gula, air, dan bahan lainnya seperti buah atau susu. Jelly biasanya memiliki bentuk seperti kubus, bola, atau bentuk unik lainnya dan sering dikonsumsi sebagai camilan atau pencuci mulut. Asal-usul jelly tidak pasti, tetapi sejarahnya dapat dilacak ke Cina pada abad ke-7 di mana agar-agar digunakan sebagai bahan dalam pengobatan tradisional. Agar-agar kemudian digunakan sebagai pengganti gelatin yang berasal dari tulang hewan, sehingga jeli menjadi makanan yang lebih ramah vegetarian. Pada abad ke-19, jeli menjadi populer di Eropa dan Amerika Serikat, di mana orang mulai menambahkan rasa buah dan gula untuk memberikan variasi rasa pada jeli. Saat ini, jelly telah menjadi makanan yang populer di seluruh dunia, dengan berbagai jenis rasa dan bentuk yang tersedia di pasar. Beberapa varian jelly, seperti jelly berlapis atau jelly yang dipadukan dengan es krim atau susu, telah diciptakan untuk memberikan variasi pada rasa dan tekstur. Jelly juga sering digunakan sebagai dekorasi untuk kue atau makanan lainnya, karena dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk yang unik dan menarik. Hari ini, jelly masih menjadi camilan populer di seluruh dunia, dengan banyak produsen dan merek yang menawarkan berbagai jenis rasa dan bentuk jelly. Jelly juga telah menjadi bahan makanan yang sering digunakan dalam resep kreatif dan inovatif, menginspirasi koki dan pembuat makanan untuk menciptakan kreasi baru dengan menggunakan bahan ini.